Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kunci jawaban di halaman 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40. Pada tema 3 kelas 4 peduli terhadap makhluk hidup. Baik, kita akan menjawab di halaman 32 terlebih dahulu. Apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan teh di atas? Jawabannya Tanaman padi dan teh sama-sama membutuhkan Tanah yang subur untuk hidup. <tuh> Namun, padi dapat tumbuh dengan baik di tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18–22 cm, sedangkan teh pada tanah yang subur kaya akan bahan organik. Pertanyaan kedua. Apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Perbedaan tempat tumbuh padi dengan teh Padi dapat hidup pada tanah yang berlumpur pada daerah yang berhawa panas Teh dapat hidup di daerah pegunungan Menurutmu, apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Sebaliknya, apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Jelaskan alasanmu. Padi tidak bisa tumbuh dengan baik di pegunungan karena suhu yang dibutuhkan padi yaitu 23 derajat celcius. Sedangkan suhu pada pegunungan yaitu 13 derajat celcius sampai dengan 15 derajat celcius. Teh tidak bisa tumbuh dengan baik di sawah karena tanah pada persawahan berlumpur. Sedangkan teh tidak cocok ditanam di tanah yang berlumpur. Soal berikutnya, apakah keadaan alam, iklim, dan bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Jelaskan. Iya, keadaan alam dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman karena setiap tumbuhan membutuhkan kondisi tanah dan membutuhkan iklim yang berbeda-beda sebelum menanam tumbuhan tertentu apa saja yang perlu diperhatikan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik yang harus diperhatikan adalah kandungan tanah keadaan iklim yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut nomor 3 halaman 33 Ayo, cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu, iklim, lapisan tanah, dan bentuk muka bumi, tumbuhan apa saja yang cocok tumbuh di wilayah tersebut. Kamu dapat menggali informasi dari berbagai sumber, buku, perpustakaan, internet, atau narasumber. Tulis hasil temuanmu pada kolom berikut. Tumbuhan yang cocok tumbuh di wilayah saya adalah padi. Karena di daerah saya tinggal merupakan daerah dataran rendah yang bersuhu rata-rata di atas 20 derajat celcius dan kondisi tanah yang berlumpur. Apa yang kamu ketahui tentang hasil karya temanmu? Karya teman saya menggunakan daun-daun yang baik dan tidak mudah rapuh. Pengeleman yang dilakukan sangat rapi dan pemilihan bahannya baik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Pendapatmu tentang hasil karya temanmu tersebut? Jawaban: Karya teman saya sangat bagus, dan saya sangat senang melihatnya. Menurutmu, bagian mana yang menarik dari karya tersebut? Mengapa bagian yang paling menarik adalah perpaduan? warna yang tepat sehingga karya temanku lebih menarik. Soal nom di halaman 35, apa saran yang ingin kamu sampaikan agar karya seni tersebut lebih baik lagi? Saya akan menyampaikan luar biasa karya kamu dan kamu berbakat dalam membuat kolase. Halaman 35 dan pertanyaan di halaman 36. Taksirlah berat karung A dan B jika digabungkan. Karung A itu kan satu per 5 jadi 1/5 ini kita akan taksirkan apakah dia kita taksirkan ke 1 atau ke 0. Nah, a 1/5 ini kan sama artinya dengan 0,2. Karena di sini di belakang koma angka 2 berarti ini akan lebih dekat ke 0. Jadi lebih dekat ke 0 sehingga menjadi 8. Jadi 8 1/5 kita bolatkan atau kita taksirkan menjadi 8. Kemudian untuk karung B, karung B beratnya adalah 5 3/4 kg. Nah, karena yang kita akan taksirkan adalah 3/4-nya, maka 3/4 sama dengan 0,75. Karena di belakang koma itu adalah 7, maka kita akan bulatkan atau lebih dekat ke 1. Sehingga 5, 3, 4 ini kita taksirkan menjadi 6. Jika digabungkan, sehingga taksiran berat A dan B sama dengan 8 ditambah 6 sama dengan 14 kg. Berikutnya di halaman 36. Taksirlah berat karung A dan C jika digabungkan. Karung A sama dengan, nah karung A tadi kan itu beratnya 8, 1 per 5. Nah, yang kita boleh itu adalah 1 per 5 sama dengan 0,2 sehingga lebih dekat ke 0 sehingga menjadi 8 karung C adalah 2/3 0,67. 0,67 itu lebih dekat ke 1 sehingga dibulatkan menjadi 4. Yang semula 3 2/3 kita bulatkan menjadi 4. Atau kita taksirkan ke 4. Maka taksiran berat karung A dan C sama dengan 8 ditambah 4, yaitu 12. Pertanyaan berikutnya. Taksirlah berat karung A, B, dan C jika digabungkan. Karung A yang tadi semulanya adalah 8 1 5 yang kita akan taksirkan itu yang paling penting adalah 1 5 sama dengan 0,2 karena di belakang koma itu adalah 2 maka itu lebih dekat ke 0 sehingga menjadi 8. Karung B itu adalah 5 3/4. Nah, yang akan kita taksirkan itu adalah 3/4-nya. 3/4 itu sama dengan 0,75, lebih dekat ke 1 sehingga 5 3/4 itu ditaksirkan menjadi 6. Karung C. Karung C yang semula 3 2/3 Nah, yang 2/3-nya kita ambil dan kita taksirkan itu sama dengan 0,67. Karena 0,67 itu lebih dari 500. Maka itu lebih dekat ke 1 sehingga dibulatkan yang semula 3 2/3 menjadi 4. Maka taksiran berat karung A, B, dan C sama dengan 8 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 18 Halaman 36 juga Taksirlah selisih berat karung A dan B Karung A sama dengan 1 per 5 0,2 Maka itu lebih dekat ke 0 sehingga menjadi 8 yang B B yang semula itu adalah 5 3/4 kemudian 3/4-nya kita ambil untuk kita taksirkan. Nah, 3/4 itu sama dengan 0,75 sehingga 0,75 ini kita akan taksirkan ke atas menjadi 1. Sehingga yang semulanya 5 3/4 menjadi 6. Maka Selisih taksiran berat A dan B sama dengan 8, dikurangi 6, sama dengan 2 kg. Taksirlah. Selisih berat karung A dan C. Karung A sama dengan 1 per 5, yang semulanya adalah 8,1 1, 8, 1 per 5. Nah, yang 1/5-nya kita ambil. Nah, 1/5 ini sama dengan 0,2. Maka 0,2 itu lebih dekat ke 0 sehingga menjadi yang 8 1/5 semula menjadi 8. Karung C yang semulanya adalah 3 2/3. Nah, 2/3-nya kita akan taksirkan yang 2/3 itu sama dengan 0,67 maka itu lebih dekat ke 1, sehingga yang semulanya 3 2 3 dibulatkan menjadi 4. Maka, taksiran selisih berat karung A dan C sama dengan 8 dikurangi 4 sama dengan 4 kg. Berikutnya, taksirlah selisih berat karung B dan C. Karung B sama dengan yang semula itu adalah 5 3/4. Nah, 3/4-nya kita taksirkan menjadi 1. Nah, karena 3/4 itu sama dengan 0,75 yang lebih dekat ke 1 sehingga menjadi 6. Berikutnya, karung C yang semulanya adalah 3, 2 per 3, 2 per 3-nya kita taksirkan menjadi ke 1, sehingga dapat dibulatkan yang semula 3, 2 per 3 menjadi 4. Kemudian selisih taksiran berat B dan C sama dengan 6 dikurangi 4, yaitu 2. Sekarang kita lanjut ke halaman 38. Taksirlah penjumlahan dan pengurangan pecahan berikut. Yang 1/2 1/4 ditambah 1/1/3. Maka yang 2/1/4 ini kita taksirkan menjadi 2. Ini kita taksirkan menjadi 1. Sama dengan 3. Berikutnya di halaman 39. 2, 1 4, ditambah 1, 1 3. 1 4 ini kita taksirkan menjadi 0. Kemudian 1, 1 3, kita taksirkan menjadi 1. Jadi 0 tambah 1 adalah 1. Kemudian nomor 3, yang 2, 1 4, dikurangi 1. 2, 1 4 ini kita taksirkan menjadi 2, kita kurangi dengan 1, sama dengan 1. Kemudian 4, 3 4 ini kita taksirkan menjadi 2. 5 Dikurangi dengan 2 Sama dengan 3 Ketnya di halaman 39 Nomor 5 <tuh> Buatlah soal cerita Tentang penjumlahan pecahan Minta temanmu menaksir Hasil penjumlahan pecahan Dalam soal cerita tersebut Baik kita akan buat soal ceritanya Ibu berbelanja Di pasar membeli 1 per 4 kilogram bawang merah 1/4 kg bawang putih 1 kg dan 4/5 kg minyak goreng berat seluruh belanjaan ibu kira-kira titik-titik kg Berikutnya di halaman 39 soal nomor 6 Buatlah soal cerita pengurangan pecahan minta temanmu menaksirkan hasil pengurangan pecahan tersebut <tuh> Ahmad memiliki tali sepanjang 37/8 meter kemudian tali tersebut dipotong 1 3/7 meter maka sisa tali Ahmad kira-kira titik-titik meter Oke itu untuk soal pengurangan Nah untuk di halaman 40 kita akan jawab di ayo renungkan Soal nomor satu adalah apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini Jawabannya Hari ini saya belajar tentang karakteristik sumber daya alam Dan mengapresiasi karya kolase Soal nomor 2 Bagian mana yang sudah kamu pahami dengan baik? Jelaskan Jawaban Bagian yang saya pahami dengan baik adalah mengapresiasi karya kolase Nomor 3 Bagai bagian mana yang belum kamu pahami? Bagian yang belum saya pahami adalah karakteristik sumber daya alam Apakah hal tersebut bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban sangat bermanfaat Bagaimana perasaanmu selama belajar? Saya merasa sangat senang Apakah ada hal lain yang ingin kamu ketahui? Jawaban, saya ingin mengetahui lebih jauh tentang karakteristik sumber daya alam Kegiatan kerjasama dengan orang tua Tulis karakteristik lingkungan alam yang ada di sekitar rumahmu dan sebutkan tumbuhan apa saja yang tumbuh di sana. Lingkungan alam di sekitar rumahku. Masih cukup bersih. Kesadaran masyarakat akan kebersihan masih cukup tinggi. Di sini juga masih terdapat banyak. Pohonan rindang, pohon-pohon yang ada di sini, ada pohon jati, mangga, jambu, jeruk, mahoni, pisang, susana, suasana di lingkungan rumahku masih cukup tenang, udaranya pun menyejukkan. Baik itulah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.